Sebelum saya ngaji Haji Tolibin, saya cerita, ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratawohillati fatoran nasa namoh. Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya papa. Sudah nggak punya papa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja tidak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini Orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya Terus pinter sampai berobat Habis buahnya ke Belanda Ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya Si miskin ini kalau dia setiap makan Ya Allah saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya gak makan tuh satu kajian ilmiah Bahwa ini luar biasa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 Tapi kadang-kadang orang miskin itu, ya, saya belagu, sudah miskin, ingin punya Alphard, sudah miskin, ingin punya uang ya, dia tersiksa, seharusnya cara berpikir, enggak punya Alphard tuh masih hidup, enggak punya uang satu miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi satu piring, yang punya uang satu miliar juga pakai nasi, ya, kalau itu kan sama saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya itu. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Kan?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 kaya, itu kecelakaan dia itu ilmu, maksud saya itu ilmu sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana ketemu orang miskin, zaman Nabi diajarkan Nabi diantara ajarannya begini ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi dia sehat aminan fi sirbih, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman indahu kutu dia hari itu punya makan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 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan yang 2 kilo tak kasihkan jinkan untuk biaya perang perang tabuk itu perang tersulit disebut perang datil usra sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu, kalau 2 kilo kali 3000 ribu, umat Islam itu sekitar hampir 3000, ribu itu sudah 6000 kilo 6000 kilo itu artinya apa? orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu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 Nah, bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu enggak mau urun. Wah, usaha miskin enggak perlu urun, nah usaha miskin miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja, peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin. Jadi itu kadang mangane tanduk itu kan repot. Gue miskin mangane tanduk, nah antri mo kan ribet.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 Orang-orang munafik digambarkan Allah Orang-orang yang mencibir kok kecil Wah Untuk perang besar kok sodakonya hanya 2 kilo Tapi yang mahal bukan dua kilonya Kalau ada satu juta orang miskin Menyumbang negara puluh ribu Itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat Yang inginnya dari negara mendapat Pegangannya demo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 mereka selesai dengan dirinya sendiri. Di, hebatnya Didi Anir Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dulu Bahasim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai, dua telok tiga notelo, dua newi, no tiga nawi. Si jika kiai sungguh mapan-mapan. Misalnya 40 tahun ini kan setengah mapan. Ya akhirnya ya bisa mangan wui. Jukule wui itu ya enak. Santri ya seneng, pergoki ini seneng, makan wes makan mangan pizza misalnya. Itu. Nah, tapi tidak bisa melarat, so, aku melarat, tak tidak akan melarat saya melarat, medit di alasan, kan ribet kan? <guluh> ini yang perlu dihilangkan, Medit kok berargumentasi tak, yang mahal itu bukan winya, mental memberi orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak dan tamak itu mesti menghakimi orang lain maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu utama kenapa? karena orang kikir itu tidak ada kata kata kitab Hikam bukan kata saya yang ada itu tamak misalnya gini saya kenal PLT Bupati Kudus tidak pernah saya bilang beliau kikir tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian wos beliau medit jadi saya monfonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian coba kalau tidak gue medit itu penting misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta pernah nggak kamu bilang itu sombong, enggak kan? setelah kamu bilang mbak aku ingin kenalan nge terus dia gak mau baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu gak? nah bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini? nah sahabat itu dididik oleh nabi, tomah itu selesai karena keinginan mereka memberi memberi sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barukahnya didian ulama, semuanya ingin memberi Dulu belum ada negara tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur termasuk Mbah saya bu saya dulu bu itu berapa ton aja beras untuk pasukan Wisnuwo, pasukan TNI diajak ada Dawud beri, ada yang baca berue, jadi baca aja kayak kira Asap ada yang Berih, ada berue saya juga nggak tahu orang aja kalau baca Berih. Men. nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia yang Kesultanan Jogja Legowo. Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia, Indonesia dan seterusnya Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Tuh kalau sama nggak punya mental memberi nanti pulang dari pemda, oh so acaraan kabupaten berkata ini terlalu ribet. Gitu. <laughs> awas itu baring ngaji langsung lali berarti sampai sudah kalau gak urut ini sudah luar biasa gak urut berkat itu sudah luar biasa jadi itu yang makanya nabi itu Quran dimulai wa yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi yunfikun. nabi kali kali al ya khairum al dan memberi itu gak harus nunggu kaya gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana Wadur, bukan Fisarok saja, ketika wadurrok juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliatan, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat, enggak kata saya, nggak ada masjid agama tetap jalan gitu. Karena di kampung-kampung sudah banyak, sudah banyak masjid gitu. Masih keren tukang bijak kata, kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid satu miliar itu masjid apa kata saya? Ya wujud masjid besar. Nah, itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ke ada bank atau orang kaya raya kan kenal saja enggak, meski orang miskin hutangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya, utang Bidin, mesti mau beli Innova karena level orang elit jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova seri terbaru tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras, untuk nyawa ya. artinya apa? kalau saya dihutangin Habib untuk beli Nova itu ganjarannya itu sekunder tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer keren mana hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat tapi tidak usah ditiru kata saya Cuma dia menjadi tidak sombong sekian milik yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid printis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Dan saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi saya... Maksud saya Islam enggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah, rata-rata sumbangan yang mili miliaran itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa artinya para orang miskin jangan kecil hati wah saya sudah kok hanya dua kilo tapi dua kilo nyawa dan itu pahalanya luar nah ini ilmu aja. nah Kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu yang nganggo wi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu pak hartopo itu pisang itu arasnya pisang itu dronggolnya pisang sudah dipakai saja pak tentara tentara dimana-mana bisa makan coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup tapi barokannya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas jadi didukung kamu miskin pasti menang lah kira-kira gitu karena di mana mana orang miskin itu banyak menemukan orang kaya itu nyari data kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontri bus sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani ini juga yang menyelamatkan orang miskin nah ulama dulu tuh orang paling sukses mensuasanakan seperti itu itu yang diceritakan di perang tabuk mimpak dimagak teh zihukul bufari kim jadi perang tabuk itu perang diantara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa ya Rasulullah tadi malam saya memburu dan ini dapat dua sok ya kira-kira berapa kilo? Lah, yang separuh untuk keluarga kami yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. lu coba perang antar negara hanya menyumbang dua kilo beras, bayangkan tapi nilainya bukan dua kilo. Kalau dua juta rakyat Indonesia nyumbang dua berat, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin mem dan barokahnya hubungan ingin memberi. Orapati kecangkeman toma, orapati kakean menuntut. Ini yang mahal itu itu yang nggak ternilai itu itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah, Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer.